Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, Bang Imin selalu mendoakan buat kalian semua. Mudah-mudahan selalu sehat, semoga selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan, semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Kita lihat bersama di kabar pertama informasi dari... Akun fanbase Leslar Lovers di ya. Alhamdulillah Jajakumullah khairon buat yang sudah berpartisipasi Leslar Lovers Indonesia Jabodetabek dalam rangka tasyakuran ulang tahun Abang Fatih Untuk update total sementara iuran sudah mencapai 2.550.000 rupiah Pengumpulan dana sampai tanggal 20 Desember 2022 dan hanya melalui nomor rekening admin Jabodetabek Nomor rekening sudah tertera persahabat ya yang berpartisipasi masih ditunggu nih sampai tanggal 20 Desember 2022 Alhamdulillah persahabat ya begitu banyak antusias dukungan support untuk Acara tasyakuran Ulang Tahunnya Abang Fatih. nggak sabar banget ya. Tentunya kita akan mendapatkan kejutan bahagia di hari ulang tahunnya Abang El yang ke satu tahun. Doakan mudah-mudahan Abang El selalu sehat, selalu bahagia, dan menjadi kebanggaan pastinya untuk kedua orang tua dan banyak orang. Kemudian kita simak juga bersahabat. Ada informasi penting banget ya untuk warga Konoha Hasil akhir vote di IMA Alhamdulillah guna Lesti ternyata nyumbang 20 juta votes Di unggahan L2W Persahabat perhatikan Gokil Lesti nyumbang 20 juta lebih dari total voting Gak diragukan lagi benar-benar royal dan loyal nih pendukung Lesti Baik fans maupun cuma netizen Wow ini terbukti persahabat ya Bahwa Lesti Kejora Dukungannya semakin banyak Dari orang-orang baik yang selalu tulus mensupport karya-karya terbaiknya Kita semakin kagum Kita pastinya semakin bangga Dengan Lesti Kejora Yang selalu bersinar Kemudian persahabat disimbang juga Diunggah Bunda Lesti dua jam yang lalu Masya Allah banget ya Mengunggah foto walaupun Tentunya foto lama dan Tentu yang membuat kita Bangga, Alhamdulillah, begitu banyak iklan atau endorse yang masuk ke Bunda Lesti maupun Papa B. Berkah selalu untuk Leslar, semoga selalu lancar, dan mudah-mudahan rezekinya berkah dan barokah, Amin. Kemudian juga persahabat kita lihat di unggahan salah satu temen Kak Septi persahabat ya, Kak Septi Siregar yang semalam ini main ke rumah Leslar. Perhatikan persahabat ya, ini momen ketika para lelaki nonton bola bareng. Wow, ada mainan Abang Elado lucu banget persahabatnya ya Masya Allah. Bunda Lesti, Papa B, memang tentunya sedang berada di sebuah apartemen saat ini, tempat tinggalnya. Kita lihat juga, persahabat, ya, momen berikutnya. Kita lihat, ini momen Kak Septi Siregar dan temennya Kak Yusi Fadilah, persahabat, ya, yang ikut hadir di acara Nobar bareng. Kita lihat juga, persahabat, di unggah berikutnya. Terpantau, ya, Papa B dan sahabat-sahabatnya lagi nonton bareng. Masya Allah mainan Abang El lucu banget persahabat ya Kita lihat juga tentunya keseruan Papa B saat tentunya tim kesayangannya bisa membobol gawang lawan Wow tentunya kehebohan di acara nonton bareng semalam ini keren banget persahabat dan tentunya persahabat kita lihat juga di postingan selanjutnya Disuguhkan makanan yang sangat luar biasa dong Tamu spesial Wow ini keren banget persahabat dan tentunya persahabatan ya, kita lihat juga ada potret Papa B itu dengan Kaiosie. Masya Allah, selalu sehat ya untuk Lesler. Doa terbaik selalu diberikan dari orang-orang baik pastinya untuk Lesler Family. Semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dan dikelilingi oleh orang-orang baik pastinya. Kemudian juga persahabat ya dilihat di sini ada unggahan dari salah satu fanbase yang tidak menyukai persahabat ya dengan apa yang dilakukan temannya Kak Septi? Kita lihat ada sebuah kalimat yang diposting. Kasih tahu teman Anda ya, nama Kak Septi di tag. Jangan tidak mau disalahkan ya kalau banyak orang yang tag. Karena ulah tanganmu dan otakmu yang tidak digunakan dengan jernih. Tidak punya tata krama dan etika Anda seorang tamu tidak sopan setiap sudut Anda sorot. Anda sehatkan. Apa Anda lagi berusaha naik angkot? Itu kalimat yang diunggah oleh salah satu fanbase yang tidak menyukai dengan apa yang dilakukan oleh salah satu temannya Kak Septi, persahabat ya, yang semua sudut di tempat tinggalnya Lesnar saat ini, persahabat disorot. Namun kita hanya bisa mendoakan yang mudah-mudahan, Leslar selalu bahagia, Leslar selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita juga pasti masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Deepa TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Billar